Widih, wadidaw! Wah. Wow, wow, Halo, teman-teman! Hari ini kakak mau berburu lagi nih di sungai ini. Kita cari ya apa aja yang ada di sungai ini Oke okay, teman-teman Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya Channel ini supaya kakak semangat lagi Baiklah gak usah lama-lama lagi teman-teman Kita langsung mencari aja ya Ini kakak udah bawa baskomnya teman-teman Putih sama biru Baiklah kita mulai ya gak usah lama-lama dah Wah kakak udah nyebur nih teman-teman Waduh ada apa ini ya teman-teman Waduh ada kerang warna-warni teman-teman Wah warna-warna biru sama oranye. Oh, Langsung aja kita kumpulkan ya teman-teman Wah parah banget di sini teman-teman Waduh lanjut kita cari ya teman-teman Waduh ada lagi teman-teman Waduh ada cangkang apa ini ya Waduh cangkang kerang hijau teman-teman Lihat nih teman-teman Wah cantik ya Ada lagi ini teman-teman Wah kecil-kecil teman-teman Kita cuci dulu ya Waduh banyak banget nih teman-teman Langsung aja kita kumpulin Wah Lumayan nih teman-teman Langsung kita jalan lagi teman-teman Waduh aduh, ada lagi nih teman-teman Krak apa ya ini ya Kita lihat dulu Wah Waduh kraknya tajam-tajam teman-teman Langsung aja deh kita kumpulin Ini ada lagi teman-teman Wah unik-unik ini teman-teman kita cuci dulu ya. Wah, eh jatuh. Ini teman-teman. Udah dapat banyak, teman-teman. Kita jalan lagi ya. Waduh, ada lagi teman-teman di atas batu nih teman-teman. Waduh. Waduh banyak banget ya teman-teman. Lalu lanjut jalan lagi. Waduh, aduh, aduh, ada yang apa ngambang ini? Ada yang jalan nih teman-teman. Waduh, kerang lagi teman-teman. Kerang coklat. Kita kumpulin aja. Jangan lagi Waduh ada kerang belang-belang nih teman-teman Langsung kita comotin aja ya teman-teman <laughs> kita cuci dulu tapi Jangan bersih Nih Yang kita kebulin Tuh dapat banyak kan Lanjut lagi ya Bisa lagi. Waduh ada lagi nih teman-teman Waduh gede banget nih teman-teman uh Kerang albino Albino duri Wah Gede banget nih. Kita kumpulin aja ya. Aduh, nggak salah lama-lama teman-teman. Langsung kita jalan lagi. Waduh. Waduh, ada lagi nih teman-teman. Sambil -teman. lagi ya. Kita cuci. Waduh. Buat banyak nih teman-teman. Aduh, langsung jalan lagi. Di sini banyak ikannya teman-teman. Cuman, nggak bawa jaring ini. Nggak bisa nangkap. Ada kepiting teman-teman. Teman-teman, kita tangkap. Wah, masih kecil kepitingnya. Ini teman-teman. Wah. Sip nih, taruh sini ya. Kepitungnya. Wah, ini, ini, ini, ini ke kepitingnya teman-teman. Wah, cantik ya. Langsung lanjut lagi, teman-teman. Waduh, ada lagi nih. Karang nih, karang gede nih. Waduh. uh Bentuknya ngeri ya. Tapi nggak apa-apa. Kumpulin aja. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Nih, jalan lagi ya. Dimana lagi ada lah. Ada sumpil nih teman-teman, ada siput, banyak banget, kita kumpulin. Taruh sini ya siputnya ya. Waduh, ada lagi nih teman-teman. Apa nih? Waduh, kerang belang-belang nih teman-teman. Oke deh, kita kumpulin. Ada lagi nih. Wah, banyak banget nih kerangnya di sini. Waduh, ini banyak banget nih. Taruh aja. Mungkin dulu di sini laut teman-teman. Lanjut lagi ya. Waduh, ada waduh, waduh, ada bintang laut nih, teman-teman. Waduh. Wah. Uh, lihat nih. Wah. Uh, satu cuci dulu ya. Kita taruh. Sini, teman-teman. Uh, ada banyak nih, ada ada empat kita cuci dulu. Uh. Waduh, ada yang kecil nih anaknya mungkin, teman-teman. Waduh. Cuci ya. Ya, lanjut lagi. Waduh, ada kerang lonjong nih, teman-teman. Ini, nih, kerang lonjong nih. Kita ambil ya. Oke. Okay. Wah. Uh, cantiknya. Saya taruh sini. Ambil lagi ya. Aduh, ada lagi teman-teman nih, teman-teman. Wah, ini nih. Waduh, cakep banget. Waduh, kerang albino ini, teman-teman. Kita kumpulin ya. Wah, udah dapat banyak ini kita, teman-teman lanjut lagi aja deh, aduh mana ya? Waduh, aduh, aduh, aduh, aduh. ini teman-teman, waduh, ini nih kerang apa nih? Uh, kerang mutiara teman-teman, waduh, uh, banyak teman-teman. Oke okay deh, kita langsung kumpulin, lanjut jalan lagi teman-teman. Kari apa ini ya? Sekarang ya? Uh, banyak ikannya di sini teman-teman. Aduh ada kepiting teman-teman. Kita tangkap ya. Aduh. Aduh Kepitingnya masih kecil-kecil teman-teman nih teman-teman. Lihat ini. Ini ini, ini. ada duh lari dia. Tuh, kepitingnya tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh tuh kepitingnya tuh. Tuh, tuh. tuh tuh tuh tuh tuh cari lagi ya. Lanjut cari lagi di mana di Waduh banyak ikannya ini teman-teman tangkap nggak ya, waduh susah teman-teman, tuh ini ada siput lagi nih, kumpulin, lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi, di mana dimana kamu, duh duh duh duh duh duh duh